Halo teman-teman, kita kali ini mau pergi ke Royal Mall. Di gimana perjalanannya? Mari kita lanjutkan videonya sampai habis ya. Terima kasih ว่า ya kita kali ini sudah nyampe di jalan Ahmad Yani dan situ terlihat pemain agak ramai. Makoyo, hapus naik ada yang Dua kali, dua kali ngambil angkatan dua pirang tahun mono, seorang angkatan di tujuh ditawangi. Soalnya, hari ini api ambil, ambil jari depan sepuluh, jari sepuluh puluh empat mungkin Kalau ada emang ngajak di sini, nanti kita surat ke kampusnya, nanti kalian lulus dari sini, sama Maret posenya ya pilih. tapi ya tarik terus agak gelap soalnya apa-apa tidak gelap langsung kita yang kata support itu enggak kota larasah dulu kita masuk parkiran Anda tuh Naik parkiran. Hehehehe. <laughs> 第二桶蹼蹼<笑> Oh, isap cermin, isap cermin, isap habis ini kita nge-mall dulu setelah nge nanti kita lanjut videonya ya teman-teman ini masih pusing ini cari parkiran soalnya penuh Royal tahu sendiri kan Royal rame jadi ya harap harus bersabar nyari parkiran mungkin P6 kosong Yuk lanjut Kita Kita lewat mana ma <suara> Jembatan Joyofoyo Jembatan mau ke Transmart Oh enggak Joyofoyo Wonokrom warung <suara> agro <SILENCIO> Di padang, aduh, itu Jayapoyo. Kalau ke kiri arah Gunung Sari, lurus. Saya kok ketemu Gunung Sari kau, noh, Jayapoyo. Ikutu yang terakhir hahaha <SILENCIO> Mau siapa nggak, Maggie? Hmm? Hotel Mercure, Mer Mercure nyapa? itu? workshop lagi, mau lagi, mau apa? Shopping, shopping, swimming, shopping, shopping. apa enggak kuliah, kayaknya kopi, oh baju itu, ini bajumu mu. Istimewa. <laughs> polisi istimewa Polisi istimewa Kenapa di arah polisi istimewa? Kenapa? mah, iseng warga Surabaya wiswilu. Just know Hahaha <laughs> <laughs> Charles, stop! Wow, ada yang masang terop, tukang terop, guys! Tukang terop hajatan. belum pernah lewat aku. Nanti, Rono. Oh iya, yeah. Pande Liking, Citibank. biar mari mulai kondeksau no, Se sempat lewat kini para, saya Se seneng saya kis ngetol langsung rumah wis enak wis harus rute nih, <laughs> tapi saya kurang ngerti ya ide medun tambah sumur apa anu sini wingi, diemari tuh sesuai. wingi kan cepat, langsung medun belok belok belok langsung dengan ibu-ibu keputran, eh kok <laughs> keputran sih? <laughs> pasar turi keputran ramai na tepe minggu ini Siri mari eh, ya apa ini? Singgi, singgi apa? Sini, kita Mangkrak, mangkrak, krak krak krak krak, krak. mangkrak, krak kamu masih tahu makan di daerah sini, kamu? Huh? Grand Empire Place. Wow, iki ya berburu nih. Wow. sing ae dhewe wis mulai gak pernah iku anu eh wes nih piye sing piye ngene Le lha apa itu apa terus PG Jiang Shen, PG Ibu Jo, Mbak Wedok, bojo hehehehe Ngapain ini? Macetin ini macet, macet jiwa. smpn tiga, oh sampai tiga ini Jungan malam hari. oke okay, teman-teman uh, mungkin kalau kita kali ini kita sudah sampai segini ya nanti kita lanjut di video berikutnya waktu jalan-jalan di area sini nanti kita lihat keseruannya di video selanjutnya terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis jangan lupa like comment dan subscribe di channel saya terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh